Salam sejahtera untuk kita semua Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu bagian firman Tuhan Dari Roma pasal 8 ayat yang ke 37 Demikianlah firman Tuhan Tetapi di dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Dalam bahasa Yunani al en toutois pasin ya, tetapi di dalam semuanya itu hupernikomen kita lebih daripada para pemenang dia tu agape santos hemas melalui dia yang telah mengasihi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di tengah pandemi virus corona pada saat ini saya mendengar banyak Penghotbah berbicara tentang jaminan Tuhan bagi orang-orang percaya. Nah jaminan itu ada dua. Pertama jaminan perlindungan dan pertolongan. Dan yang kedua adalah jaminan pemulihan dan kesembuhan. Pengajaran seperti ini kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan jemaat. Jadi yang pertama jaminan perlindungan dan pertolongan. Pertanyaannya adalah apakah itu berarti bahwa orang-orang percaya tidak akan terkena COVID-19 karena kita dilindungi oleh Tuhan. Nah faktanya ternyata banyak juga orang-orang percaya yang terkena virus corona. Bahkan tidak sedikit yang aktif melayani di gereja-gereja. Jadi di mana jaminan perlindungan dan pertolongan Tuhan itu? Nah, jaminan yang kedua tadi, pemulihan dan kesembuhan. Pertanyaan yang muncul, yang berkembang adalah apakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti sembuh dari COVID-19? Faktanya seperti apa? Ternyata tidak sedikit juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan justru tidak sembuh dari penyakit itu. Bahkan ada yang berpulang ke rumah Bapak. Nah lalu apakah kemudian jaminan Tuhan itu masih ada? Bahkan ada yang bertanya, jangan-jangan Tuhan itu sudah tidak ada. Atau jangan-jangan Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab itu bekerja tidak seperti dalam Alkitab lagi. Atau bahkan ada yang bilang Tuhan sudah tidak bekerja lagi. Nah apakah demikian? Poin pertama yang ingin saya katakan bahwa tidak ada yang salah ketika ada orang berkhutbah. Ada orang mengajarkan bahwa ada jaminan Tuhan. Terhadap orang-orang percaya. Baik itu jaminan perlindungan dan pertolongan. Maupun jaminan kesembuhan dan pemulihan. nggak ada yang salah. Kenapa? Karena Alkitab juga memang bicara begitu. Bahwa jaminan Tuhan itu ada. Nats yang kita baca hari ini. Bahkan dengan tegas mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Atau lebih daripada para pemenang. Bahasa Yunanenya hupercaya nikomen. Nah, huper nikomen ini dari kata huper nikao. Dalam bahasa Yunani itu pemenang itu adalah Nikos atau Nikon. Itu pemenang. Tapi di sini dikatakan huper nikomen. Jadi melampaui, melebihi para Nikon itu, para Nikos itu, para pemenang itu. Ini kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita huper kita melampaui, kita melebihi uh, para Nikon atau para Nikos. Nah problemnya adalah kalau kita memang lebih daripada para pemenang, lalu sejauh mana seseorang itu disebut pemenang. Jadi batasannya dulu yang perlu kita, kita gali di sini, pemenang itu sebatas mana. Jadi kalau dikatakan ada orang yang lebih pinter, berarti kan kita perlu tahu dulu yang disebut pinter itu seperti apa. Sehingga ada yang lebih pinter. Kalau ada dikatakan orang yang teliti lalu kemudian ada yang lebih teliti, berarti kita perlu tahu juga batas teliti itu sampai sejauh mana, lalu kemudian yang lebih dari teliti itu yang bagaimana. Nah, begitu juga di sini, kalau ada istilah lebih daripada pemenang, lebih dari para pemenang, berarti kita perlu tahu dulu yang disebut pemenang itu seperti apa. Nah, mari kita gali konsep Rasul Paulus tentang pemenang. Di dalam satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Saya akan bacakan teks Yunaninya saja. To de teo tetapi syukur kepada Tuhan. Ya. To de don ti hemin nikos yang memberi kita kemenangan. Nikos yang memberi kita kemenangan. Dia to kuriu hemon melalui Tuhan kita Yesu Christu, Yesus Kristus. Nah, di sini ada konsep uh, kemenangan itu. Jadi, yang disebut pemenang adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Ini jelas konsep Paulus di sini: kemenangan itu diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan. Ada kata "didonti" di sini, dianugerahkan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Kristus. Nah, kemenangan apa itu? Kemenangan dari dosa. Dan terutama kuasa maut, ya, kita menang daripada kuasa maut. Tapi maut di sini jangan diartikan kematian fisik. Nanti orang akan bertanya, apakah orang yang mati secara fisik, entah itu akibat corona atau akibat penyakit yang lain atau akibat persoalan yang lain, mungkin bukan karena sakit, apakah itu berarti mereka tidak percaya kepada Kristus? Tidak karena maut yang dimaksud di sini tanatos dalam bahasa bahasa Yunani-nya, bukan bicara kematian fisik tapi maut yang dimaksud di sini adalah kuasa dosa yang membuat kita tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal sehingga kita memperoleh kematian yang kekal karena lawan dari hidup yang kekal adalah kematian yang kekal Nah kita ini orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah dimenangkan dari itu. Kita sudah dimenangkan dari kuasa dosa. Kita sudah dimenangkan dari sengat maut. Nah sekarang tahapan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita disebut lebih daripada para pemenang. Nah untuk itu, untuk memahami konsep lebih daripada para pemenang, kita perlu baca Roma pasal 8 secara keseluruhan. Bahkan, Kitab Roma, surat Roma secara utuh Perlu kita gali kembali Perlu kita kaji kembali Apa sih yang dimaksud oleh Rasul Paulus Dengan lebih dari para pemenang Nah di dalam surat Roma Kalau kita perhatikan Paulus itu menguraikan secara sistematis Dimulai dengan konsep dosa Bahwa semua orang itu Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan Dan sehingga semua orang itu dikatakan berdosa Ya, karena semua orang sudah berdosa, maka manusia berusaha untuk keluar dari dosa itu. Tetapi Rasul Paulus menegaskan di dalam surat Roma, manusia itu tidak punya kemampuan untuk keluar dari dosa. Karena kuasa dosa itu besar sekali. Nah, Satu-satunya jalan yang bisa membuat manusia keluar dari dosa adalah Tuhan sendiri. Yang bertindak di dalam kehidupan manusia. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Omong kosong kalau ada manusia yang bilang, oh saya bisa kok keluar dari dosa-dosa saya sendiri. Saya bisa kok membebaskan dosa-dosa saya. Kalau dosa itu kita cuma pahami sebagai mencuri, berdusta, atau membunuh. Itu dosa itu terlalu sempit. Karena dosa yang dipahami di dalam perjanjian baru tidak seperti itu. Dosa di dalam perjanjian baru itu e, lebih daripada itu. Rasul Paulus bilang kita semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan semua orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan maka dia berdosa. Itu jelas dalam konsepnya uh, Rasul Paulus. Kemudian dari dosa itu, Paulus kemudian lanjut kepada konsep iman. Iman itu yang menghasilkan pembenaran. Ada contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa uh, Abraham itu dibenarkan karena imannya. Jadi iman ini, iman kita ini yang membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, itulah iman kita. Dan iman itu membuat kita menjadi pemenang, membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah tetapi Paulus tidak berhenti sampai pada konsep pembenaran karena ada lanjutannya Paulus pada ayat-ayat berikutnya dia berbicara tentang manusia baru. Yaitu manusia yang telah menanggalkan hidup yang lama atau menanggalkan manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah ketika seseorang itu menjadi manusia baru maka dia harus hidup dalam roh Nah itu jelas sekali kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam uh, surat Roma Jadi Paulus betul-betul menguraikan itu secara sistematis Nah inilah target yang mau kita raih, yang mau kita capai menurut pemikiran Rasul Paulus di dalam surat, surat Roma ini jadi yang disebut lebih daripada pemenang, lebih dari para pemenang itu adalah orang-orang yang telah mencapai titik manusia baru. Nah siapa manusia baru itu? Manusia baru itu adalah mereka yang bisa mengalahkan nafsu daging dan nafsu dunia. Itulah manusia baru. Jadi kita ini disebut orang-orang yang lebih daripada para pemenang kalau kita mampu menundukkan nafsu dunia, nafsu daging yang ada di dalam diri kita. Kalau kita masih menggunakan identitas kita sebagai orang Kristen tetapi kita masih hidup di dalam nafsu dunia, masih hidup di dalam nafsu daging kita belum bisa disebut sebagai manusia baru. Berarti kita masih tunduk kepada dunia ini. Nah Paulus mau kita itu lebih daripada para pemenang. Yaitu kita mampu mengalahkan nafsu dunia, kita mampu mengalahkan nafsu daging. Nah inilah yang disebut lebih dari para pemenang. Sehingga ketika uh, kembali saya kaitkan dengan peristiwa uh, di tengah pandemi virus corona ini. Ketika ada orang percaya yang kemudian dia terkena virus corona... Bukan berarti dia tidak mendapat jaminan dari Tuhan. Ada jaminan Tuhan di dalam dirinya ketika dia percaya menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Nah dia sudah menjadi pemenang di situ. Jadi pemenang itu bukan berarti oh seseorang yang punya harta banyak. Seseorang yang usahanya bagus. Seorang yang uh, apa sembuh dari sakit dan Hal-hal yang sifatnya fisik seperti itu atau jasmani seperti itu, itu nomor dua dalam kehidupan kekristenan. Yang paling penting dalam kehidupan kekristenan adalah ketika seseorang itu mampu mengalahkan nafsu daging dan nafsu dunianya. Disitulah kita disebut lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar pemenang yang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat saja. Tetapi yang dalam kehidupannya dia mampu hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dirinya. Inilah yang seharusnya menjadi target ideal orang-orang percaya. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara pada kesempatan hari ini. Karena ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul terkait dengan pandemi virus corona. Apakah orang-orang percaya itu mendapat jaminan dari Tuhan? Atau apakah orang-orang yang mengajarkan bahwa Orang-orang percaya mendapat jaminan dari Tuhan itu adalah pengajaran yang sesat atau pengajaran yang palsu. Saya tidak mau katakan itu sesat atau palsu karena memang Alkitab juga memang bicara begitu. Tapi jaminan seperti apa itu yang penting kita ketahui. Jaminan kita adalah jaminan di dalam Kristus. Jaminan kita adalah jaminan hidup yang kekal. Bukan soal mati atau tidak mati. Karena semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian fisik. Tetapi tidak semua orang. Akan mengalami kehidupan kekal. Dan ini yang, yang menjadi jaminan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.